halo sahabat zodiak 48 kembali lagi berjumpa saya di channel ini di video kali ini kita akan bahas tentang ramalan libra di bulan april tahun 2021 namun buat kamu yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe jika loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan sekitar zodiak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 kita langsung saja mengambil kartu kepada kesehatan seorang Libra di bulan April tahun 2021. Selanjutnya, kartu keuangan seorang Libra di bulan April tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu kartu kehendak seorang Libra di bulan April tahun 2021. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Libra di bulan April tahun 2021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 jika support energi sudah kita dapatkan, kuisannya kita mengambil kesimpulan ataupun memperkuat suatu ramalan zodiak Libra di bulan April tahun 2021. Dan satu kartu ini akan mewakili semua kategorinya. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kuisannya kita membuka dan membacakannya. Tugasnya kesehatan orang Libra adalah Seven of sword, ataupun Tujuh pedang Secara umumnya, second option itu diartikan ingin maju melangkah ke depan namun mengingat masa lalu sehingga majunya akan pelan. Dan di sini juga menggambarkan bahwasanya kesehatan seorang libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini seorang libra mendapatkan kesehatan ataupun kehidupan yang akan lebih bagus lagi. Meskipun seorang lebar di sini mengingat masa lalu dan terkadang susah move on dari masa lalunya, namun tidak akan mempengaruhi kesehatan dan kehidupan. Dan untuk support energinya adalah... Kenaik open tackle. Secara umumnya, Kenaik open tackle itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, ataupun yang dekat dengan seorang Libra sendiri. Dan di sini menggambarkan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa, ataupun kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa-apa, Namun di sini seorang Libra majunya sangat pelan di dalam kategori kehidupan, karena di sini selalu mengingat, ataupun terkadang susah dari kehidupan masa lalu, yang dimana masa lalunya adalah seseorang yang usianya di bawah 30 tahun ataupun bisa dikatakan pasangan libra sebelumnya dan untuk kartu suben energinya adalah the hangerman secara umumnya the hangerman itu diartikan pasrah tetap yakin yakin karena kuat yakin karena mampu dan jika kartu daya kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang libra di sini menggambarkan kesehatan seorang libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa, namun di sini seorang libra pasrah serta di sini seorang libra yakin mampu menjalani kehidupan lebih bagus lagi, meskipun di sini terkadang masalah selalu membayangi dan susah mukul yang dimana tidak akan berdampak negatif kepada kehidupan serta kesehatan libra sendiri. Dan untuk kartu keuangannya adalah. Four open tackle ataupun empat koin. Secara umum, itu diartikan keseimbangan zona nyaman. Dan di sini menggambarkan untuk keuangan seorang libra di bulan April tahun 2021, keuangannya berada di dalam zona nyaman, zona keseimbangan yang dimana di sini dikategorikan keuangan tidak akan mengalami penurunan. Namun di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang libra akan melakukan Usaha yang dimana disini menonton kehidupan keuangannya lebih bagus lagi, dua koin berada di kaki itu menggambarkan bahwasanya seorang Libra akan melangkahkan kaki dengan tujuan untuk mendapatkan keuangan yang lebih meningkat. Satu koin berada di genggaman seorang Libra mengerjakan apapun untuk mendapatkan keuangan serta mendapatkan income, dan satu koin berada di kepala itu mengartikan seorang Libra selalu memikirkan ataupun mengeluarkan ide-ide yang terbaik untuk menghasilkan keuangan, ataupun income di bulan April tahun. 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen of Swords itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang Libra tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini seorang Libra keuangannya berada dalam zona nyaman, zona stabil, yang dimana di sini seorang Libra ingin keluar dari zona nyaman tersebut dengan melakukan usaha untuk meningkatkan keuangan yang didukung oleh orang tua, sahabat serta pasangan Libra sendiri. Dan jika kartu daya engagement kita gabungkan dengan keuangan seorang Libra di sini menggambarkan keuangan Libra berada di dalam zona nyaman dan seorang Libra ingin keluar dari zona nyaman tersebut dan melakukan usaha yang didukung oleh seorang pasangan, sahabat, ataupun kerabat, ataupun orang tua yang dimana di sini bersifat pasrah, namun seorang Libra yakin ia mampu untuk menjalaninya. Dan untuk kartu, -kartu kerjaannya adalah 5 of 1 ataupun 5 of 4. Secara umumnya five of one itu diartikan melakukan kerjasama dengan orang lain dengan bentuk untuk meningkatkan karir pekerjaan kehidupan di bulan April tahun 2021 dan di sini menggambarkan karir pekerjaan seorang libra dia akan mengalami gangguan apa-apa yang dimana di sini disarankan kepada seorang libra untuk melakukan kerjasama dengan orang lain di dalam meningkatkan karir pekerjaannya di bulan April tahun 2021 Namun di sini juga disarankan bahwasannya kerjasama yang dilakukan Itu harap dilihat baik-baik dan jangan sampai terpengaruh ataupun jangan sampai terjadi perpecahan Dan untuk support energinya adalah King of Swords Secara umumnya King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya seseorang yang sudah dewasa dan dalam kategori ini adalah seseorang yang lebih tua dari libra sendiri. Dan di sini menggambarkan kali pekerjaan seorang libra di bulan April tahun 2021 tidak akan mengalami gangguan apa-apa. Namun di sini disarankan kepada seorang libra untuk membuka sebuah usaha yang dimana bentuk kerjasama dengan orang lain ataupun melakukan kerjasama dengan orang lain yang dimana di sini seorang libra disarankan jangan sampai terpengaruh atau dimanfaatkan yang berdampak negatif kepada kehidupan yang didukung oleh orang tua sahabat yang di sini juga digambarkan King Obsort adalah seorang rekan kerjasama yang menunjangkan pekerjaan di sendiri dan jika kartu daya kita gabungkan dengan kartu kerjaan seorang libra di sini menggambarkan seorang libra merupakan sosok seseorang yang pasrah namun ia yakin mampu meningkatkan kehidupannya di bulan April yang dimana di sini didukung oleh orang tua sahabat serta rekan rekan libra sendiri dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah Seven of Cups, ataupun tujuh piala, secara umumnya, seven of Cups itu diartikan memiliki keinginan sehingga gagal fokus kepada yang satu, dan di sini menggambarkan seorang Libra di bulan April. Hubungan asmaranya ingin memiliki banyak pasangan sehingga mengakibatkan gagal fokus ataupun kurang perhatian kepada pasangan yang ada di depan matanya saat ini, dan di sini juga digambarkan bahwasannya. Seorang Libra belum melakukan, tapi sudah memiliki niat yang dimana di sini niat tersebut bisa diurungkan dengan mendapatkan lebih perhatian dari seorang pasangan, serta mendapatkan kasih sayang yang lebih dari pasangan. Dan untuk support energinya adalah King of Cup Secara umumnya King of Cup itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya dan seseorang yang lebih tua dari Libra sendiri. Dan disini menggambarkan seorang Libra. Memiliki niat untuk menambah pasangan Ataupun memiliki banyak pasangan di bulan April tahun 2021 Yang berdampak negatif kepada pasangannya Sehingga di sini gagal fokus kepada pasangannya yang saat ini Yang dimana laka tersebut bisa dipatahkan Ataupun niat tersebut bisa diurungkan Dikarenakan oleh orang tua Libra Ataupun dikarenakan oleh pasangan Mereka. Libra sendiri Jika kartu dengan game yang kita gabungkan dengan Kartu hubungan asmara seorang Libra di sini menggambarkan Sosok seseorang merupakan sosok seseorang yang pasrah, namun ia yakin mampu memperbaiki hubungan asmaranya di bulan April tahun 2021 Yang dimana disini dengan cara mengurungkan niat untuk memiliki pasangan yang banyak Yang dimana pasti didukung oleh orang tua, sahabat, serta rekan ataupun pasangan Libra sendiri dan di sini untuk angka keberuntungan seorang Libra di bulan April tahun 2021 itu berada di angka 7, 74, 45, 56, dan 69. Mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Libra di bulan April tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan.